Selamat sejahtera dan sawadekrab, sahabat-sahabat EP ke-6 Kali ini kami perkenalkan video kayuhan Dari Jalan Gertak Sanggul ke Rocky Hill Rocky Hill merupakan destinasi yang mempunyai pemandangan yang sangat cantik Merentasi dusun-dusun yang berudara segar Tapi bersedia untuk tolak basikal ya Kami Expansion Team Channel akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi. Kita masih lagi berada di Pulau Pinang. Trek pada kali ini terletak di Gertak Sanggul, Bayan lepas Pulau Pinang. Destinasi pada EP kali ini ialah Rocky Hill. Pemulaan trek ini bermula di Jalan Gertak Sanggul, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Atau lebih tepat lagi, sila gunakan koordinasi 5.283337,100.209427. Jarak trek pada kali ini lebih kurang 3km dengan ketinggian lebih kurang 182m. Untuk tidak melengahkan lagi masa Jom kita turun padang Menyaksikan video kayuhan Pada EP kali ini Dipersilakan Sahabat sahabat Jadi untuk memulakan kayuhan kita Kita akan kayuh ke uh, Jalan ketak sanggung Di sini okay. Dan dan kita akan gunakan trek kecik di sebelah ini Di mana kita akan nampak satu okay, Satu kuil uh, Di sebelah sana dan kita akan nampak satu pokok besar Jadi kita gunakan lorong ini Untuk pergi ke Rocky Hill Jom kita saksikan Bagaimana uh, trek ini Ataupun jalan ini Akan bawa kita ke Rocky Hill Silakan. Sahabat-sahabat semua, kita sudah buat kayuhan lebih kurang dalam satu kilometer. Okey, sampai di sini kita kita akan jumpa satu simpang. Kita akan gunakan simpang di sebelah kanan untuk pergi ke Rocky Hill. Sahabat-sahabat, jadi kita sudah buat kayuhan lebih kurang 2.2km daripada permulaan. Okay. Uh, tadi kita baru saja melepasi satu cerun yang begitu mencabar. Di sini, selepas tu kita akan jumpa satu lagi simpang di sini. Okey, Di mana satu simpang akan pergi ke rumah orang. Kita akan guna simpang straight untuk pergi ke Rocky Hill. Jadi, kita akan naik bukit guna kembang ini. Yoh, nah, kita teruskan. hab sahabat jadi kita sudah buat kayuhan uh, lebih kurang 2.8 km okey jadi di sini minta semua orang tempuh perhatian okey sebab akan ada satu lorong kecil okey di sebelah kanan di mana kita akan gunakan untuk pergi ke rocky Hill. ini ya kalau terlepas tak ada masalah sebab di atas adalah jalan mati di mana akan pergi ke Dusun Durian dan berjumpa dengan Tarah Rata. Okay. Kalau terlepas masa turun, lihat sebelah kiri akan ada satu lorong kecil macam ni. Jadi kita masuk. Okay. Jom kita teruskan masuk ke dalam lorong. Sahabat-sahabat semua, jadi kita sudah pun berjaya sampai ke Rocky Hill. Syabas. Jadi uh, lebih kurang 3km uh, jarak kayuhan daripada titik, -titik permulaan. Okey, di sini sahabat-sahabat semua boleh menikmati keindahan indahan uh, getak tanggul. Okey, dan area-area berdekatan dekat sini. Okey melupakan kita boleh nampak sinari kampung, okay, kampungan boleh nampak pantai, pantai elektif, okey satu pemandangan yang saya bagi saya, saya bagi markah lima bintang untuk pemandangan di sini, okey saya harap sahabat-sahabat uh, semua tolong share video, tolong like video untuk memberi semangat kepada kami untuk membuat video-video. Untuk IP-IP seterusnya, oke? Okay. Sekian saja untuk video pada kali ini. Terima kasih, sampun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 ไป MTB นะนั่นคน MTB ซะนี่ไป 2 คนพ่อแม่ครับเสื้อโอเค